Rafiq bin Huraimilah berkata kepada Nabi Muhammad, kami tidak akan percaya akan terutus yang kau kecuali juga engkau mendatangkan catatan dari langit kepada kami dan kami bisa membacanya dan jika engkau memancarkan beras sungai di tanah Arab ini maka kalau engkau telah berbuat demikian barulah kami bisa percaya dan mengikuti seruan engkau Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi yang mulia. Am turidu an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl? Mayata badalukufra bil iman faqad dalla sya'a sabil. Adalah kamu hendak minta kepada rasul tersen kamu sebagaimana Musa diminta dahulu. Barang siapa menukar kekufuran dengan iman maka sungguh dia tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang mereka minta. Kepada Rasulullah sama dengan yang dulu. Mereka minta kepada Musa, mereka minta hidangan, minta makan, maka turunlah mana dan salu. Lalu setelah mendapat mana dan salwa mereka protes ke Musa Dimana ininya Kacang adasnya dimana Bawangnya dimana ini Yang lain-lain Sudah diberikan yang terbaik Tidak bersyukur, tidak berterima kasih Mereka menghina Nabi Musa Maka itu pun mereka kerjakan kepada Rasulullah SAW lalu yang ketiga ajakan Saluba al-fatuni diriakan bahawa satu hari Saluba al-fatuni datang kepada Nabi sampai berkata, Muhammad jika engkau itu benar-benar bersuruh Allah mengapa kedatanganmu kepada kami tidak dengan bukti-bukti yang kami kenal mengapa Allah tidak menurunkan bukti yang menunjukkan bahawa engkau itu bersuruh Allah Waktu itu Allah menurunkan Wahyu kepada Nabi yang berbunyi: Walaqt anzalna ilai ka ayat imbaynat wa maiyak furubihailal fasikun dan demi sungguhnya kami Allah telah turunkan beberapa tanda yang nyata dan tidak akan berkufr kepadaNya melainkan orang-orang yang durhaka. Al-Baqarah ayat sembilan Yang keempat Ejekan Abdullah bin Suria. Deraikan bahawa satu waktu Abdullah bin Suria datang kepada Nabi, saya berkata, Sungguh tidak ada petunjuk yang benar, melainkan segala apa yang telah kami ikut selama ini. Maka itu hendaklah kau ikut kepada kami, agar supaya kau mendapat petunjuk yang benar. Maka turunlah wahyu kepada Nabi. Waqalukunu hudan au nasara tahtadu. Dan seterusnya sampai tilka amanat tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wa latusaluna 'amma kanu ya'mun sampai ayat tersebut dan mereka berkata hendaklah kamu sekalian menjadi orang yahudi atau orang nasrani niscaya kamu mendapat petunjuk Katakanlah oleh Muhammad, janganlah begitu. Bahkan ikutlah agama Nabi Ibrahim dan tidaklah dia Ibrahim daripada orang yang menyekutukan Allah. Hendaklah kamu sekarang berkata, kami percaya kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan yang telah diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail, Ishak dan Yakub dan keturunannya dan kepada segala apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa yang telah diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, kami tidak akan membedakan antara seorang pun dari mereka, dan kami menyerahkan diri kepadanya. Maka jika sekalian mereka beriman kepada apa yang telah kamu imani, maka sungguh mereka itu mendapat petunjuk. Dan jika sekarangnya mereka berpaling, maka sungguh mereka itu dalam perpecahan. Maka Allah akan melarang engkau Muhammad dari kejahatan mereka. Dan dia itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Pencelupan Allah dan siapakah yang lebih baik pencelupannya daripada pencelupan Allah. Dan kepadanya lah kita menyembah. Katakanlah olehmu Muhammad. Apa kamu bantah kami dalam urusan. Dalam urusan Allah. Sedangkan dia itu Tuhan kami dan Tuhan kamu. Dan bagi kami semua amal kami. Dan bagi kamu semua amal kamu. Dan kepadanya lah kami bertulus ikhlas. Apa kamu hendak berkata bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan keluarga keturunannya itu adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani? Katakanlah olehmu wahai Muhammad. Apakah kamu yang lebih tahu ataukah Allah? Dan siapakah orang yang lebih menganiaya dirinya daripada orang yang menyembunyikan kesaksian keterangan dari Allah yang ada pada sisinya? Dan tidak sekali-kali Allah itu lalai dari apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah satu umat yang telah lalu. Dan bagi mereka barang apa yang telah mereka kerjakan, dan bagi kamu apa yang kamu kerjakan, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Di sini jelas sekali bahwa Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, semuanya adalah bukan orang-orang Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi mereka adalah orang-orang yang hanif yang lurus, mereka itu mengikuti perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah mengikuti Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Berarti apa yang dibawa oleh Rasulullah sama persis dengan yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Tidak ada bedanya. Dan Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub Inilah adalah nabi-nabi Yang sangat ditinggikan oleh kaum Yahudi Namun mengapa mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Karena Rasulullah mengikuti Apa yang diajarkan oleh Para nabi-nabi tersebut Mereka tidak mau mengikuti Kecuali merasa benci, dengki karena garis keturunan Nabi itu tidak berasal dari Garis Ishak Tapi dari garis Ismail Ini yang sering diungkapkan Yang sering terdengar Dari balik Dari belakang Mereka Sendiri yang mengucapkannya Kemudian ejekan Rafiq bin Kharijah Diraikan bahwa satu waktu Nabi berseru kepada ulama dan pendeta-pendeta Yahudi Mengajak mereka supaya mengikuti Islam Rasulullah berdakwah kepada kaum Yahudi Mengajak mereka termasuk Islam Karena Islam, karena dirinya telah disebut dalam Taurat Mestinya mereka berfikir dan menerima ini Namun karena perasaan dengki tadi Tertahanlah hidayah tersebut maka menjawablah serang dari mereka bernama Rafi bin Khairinya. Muhammad, kami mengikuti segala apa yang telah kami dapat dari nenek moyang kami dan orang-orang tua kami, karena mereka itulah lebih baik daripada kami. Hal itu dibiarkan oleh Nabi dan seketika itu juga Allah turunkan wahyu. Wa ida qila lah muttabi'u ma anjalallahu qaulu balnat tabi'u ma al fa'in alaihi dan jika dikatakan pada mereka ikutlah kamu sekalian akan segera apa yang Allah telah turunkan mereka berkata, hanyalah kami ikut kepada apa yang kami dapati pada orang-orang tua kami. Maka sekalipun orang-orang tua mereka tidak mengetahui suatu pun yang tidak berpetunjuk. Dan misal orang yang berseru kepada orang yang tidak sudi beriman itu kepada. Seperti orang yang berseru akan suatu yang tidak dengar dengan panggilan dan seruan. Tuli bisu lagi buta. Dan mereka itu tidak 170-171 Banyak sekali ejekan-ejekan ejekan Dari kaum Yahudi ini Termasuk dari Nu'man bin Amr Abdullah bin Sa'ib Abu Rafiq Al-Quradi Fansah Fanchas, Dari Rifah bin Zaid Ka'ab bin Asad, Huyai bin Akhrab, Wahab bin Yahuzah, Azir bin Abi Azir, Nabash bin Kaish, Salam bin Mashkam, Abdullah bin Suriah Naham bin Zaid, Jabal bin Abu Qushir, Mahmud bin Sabhan, Suken dan Adi, ejekan segalang Yahudi. Termasuk No'man bin ada Kardam bin Ka'is, dan kawan-kawannya, dan ketua kaum Yahudi, yang banyak sekali mengejek Rasulullah Wasallam Maka Rasulullah menghadapi itu dengan sangat-sangat sabar tidak marah. Tidak juga dendam. Tidak juga benci kepada mereka. Karena beliau yakin, seyakin-yakinnya bahwa hidayah itu bukan berada di tangannya, tapi berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin mengisahkan ejekan-ejekan, ejekan, ini sangat banyak sekali. Sehingga kita jika membacanya satu persatu, mengkajinya, tentu kita akan merasa sedih mendengarnya. Oleh karena itu, InsyaAllah kita akan sambung di episode mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik, hidayahnya, kesehatannya kepada kita semua, dan semoga Allah... Juki, kita jalan-jalannya membimbing kita dengan rahmat dan mafilahnya. Alhamdulillah, aku merabik terhadap kenegaraan